seven of swords ataupun tujuh pedang untuk zodiak yang pertama kita mempunyai seseorang yang berzodiak Leo yang dimana sini dikategorikan seorang Leo akan sukses di tahun 2021 kesuksesan yang akan didapatkan oleh seorang Leo ada di dalam dua kategori yang pertama kesuksesan untuk mendapatkan kesehatan yang sangat bagus di tahun 2021 dan di yang kedua dalam kesuksesan untuk mendapatkan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 Dan kesuksesan yang didapatkan oleh seorang Leo di dalam kategori keuangan yang meningkat dan rezeki yang sangat meningkat di tahun 2021 adalah dengan doa dan support serta dukungan dari pasangan Leo sendiri. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah, judgment secara umum, judgment itu diartikan kesempurnaan ataupun mendapatkan hal-hal yang bagus di dalam kehidupan. Dan jika kartu judgment kita gabungkan dengan zodiak yang pertama di sini, menggambarkan... Kesempurnaan kehidupan, pintu rezeki, dan keuangan serta kesempurnaan kesehatan akan didapatkan oleh seorang Leo di tahun 2021 dengan dukungan motivasi serta doa dan perhatian dari pasangan Leo sendiri. Dan untuk zodiak yang kedua adalah 5 ataupun 5 bentuk zodiak yang kedua yang mendapatkan kesuksesan di tahun 2021 adalah seseorang yang berzodiak Gemini. Di sini digambarkan bahwasanya seorang Gemini mendapatkan tiga kategori kesuksesan di tahun 2021. Yang pertama di sini, seorang Gemini akan sukses menata kembali kehidupan, serta seorang Gemini mampu melihat situasi dan kondisi untuk mendapatkan peningkatan karir kehidupan serta keuangan. Dan di prediksi yang kedua di sini seorang Gemini akan berhasil sukses menata kesehatannya sangat bagus di tahun 2021. Dan di sini prediksi yang ketiga adalah seorang Gemini sukses memberikan bantuan, sukses memberikan solusi kepada orang lain untuk mendapatkan peningkatan keuangan kehidupan, serta memberikan solusi kepada orang lain untuk mendapatkan income ataupun pendapatan. Dan untuk support energinya adalah King of Sword. Secara umumnya, King of Sword itu diartikan seseorang yang usianya sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, ataupun seseorang yang lebih tua dari Gemini sendiri. Dan di sini menggambarkan sosok seorang Gemini mendapatkan kesuksesan di dalam tiga kategori, yaitu: memberikan solusi keuangan serta kesehatan. Yang dimana di sini seorang orang tua, orang terdekat akan memberikan motivasi, memberikan respons, serta memberikan aura yang positif kepada seorang Gemini sendiri. Dan jika kartu terjangkau, kita gabungkan dengan jodoh yang kedua di sini, menggambarkan kesempurnaan hal, hal yang bagus didapatkan oleh seorang Gemini di tahun 2021 dengan dukungan motivasi orang-orang terdekat orang tua sahabat serta rekan-rekan Gemini -rekan sendiri dan untuk zodiak yang ketiga adalah six of sword ataupun enam pedang. Zodiak yang ketiga yang mendapatkan kesuksesan di tahun 2021 adalah seseorang yang berzodiak cancer di sini menggambarkan bahwasannya seorang cancer mendapatkan dua kategori kesuksesan yang pertama, seorang cancer akan berhasil sukses mengaruhi kehidupan, memberikan kebahagiaan kepada keluarga, serta memberikan sebuah kejutan kepada keluarga yang dimana di sini seorang cancer mendapatkan peningkatan kehidupan rezeki dan karirnya. Dan prediksi yang kedua di sini seorang cancer akan berhasil sukses menata kesehatan dengan bagus, yang dimana di sini seorang cancer mendapatkan dukungan serta motivasi dari pasangan dan keluarga cancer sendiri. Dan untuk support energinya adalah. Queen of Pentacle. Secara umumnya, Queen of Pentacle itu diartikan seseorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya. Dan di sini menggambarkan seorang Cancer berhasil mendapatkan kesuksesan dalam dua kategori, yaitu membahagiakan keluarga serta pasangan yang disimbolkan dengan Queen of Pentacle. Dan di sini, seorang Cancer akan berhasil menatap kembali kesehatan dengan bagus, yang dimana di sini berkat dorongan dan doa dari seorang pasangan yang disimbolkan dengan Queen of Pentacle ataupun yang bisa diartikan dengan sebuah keluarga. Dan jika kartu dejat kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini menggambarkan kesempurnaan hal-hal yang bagus didapatkan oleh seorang Cancer di tahun 2021, yang dimana di sini mendapatkan support, dorongan, motivasi serta doa dari pasangan ataupun keluarga seorang Cancer dikarenakan di sini seorang Cancer berhasil membahagiakan keluarga kecilnya, terutama pasangannya. Dan untuk zodiak yang keempat adalah 5 of Cup ataupun 5 Piala. Untuk zodiak yang keempat yang berhasil sukses di tahun 2021 adalah seseorang yang berzodiak Taurus. Di sini digambarkan seorang Taurus berhasil sukses di dalam tiga kategori. Yang pertama di sini seorang Taurus berhasil move on dan melupakan masa lalu, serta melihat sebuah peluang untuk mendapatkan kebahagiaan di dalam kategori hubungan asmara. Dan di kesuksesan yang kedua yang didapatkan oleh seorang Taurus adalah di sini menggambarkan seorang Taurus mampu melihat satu peluang mampu melihat satu jalan yang dimana di sini bentuk usaha pekerjaan yang dapat mendongkrak kehidupan keuangan serta karir seorang Taurus lebih bagus lagi di tahun 2021 dan diprediksi yang ketiga adalah seorang Taurus bersama pasangan sukses mendapatkan kebahagiaan serta keturunan di tahun 2021 dan untuk sebuah energinya adalah Page of One. Secara umumnya, Page of One itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan seorang Taurus mendapatkan kesuksesan, yaitu di dalam kategori mendapatkan keturunan di tahun 2021 dengan disimbolkan dengan Page of One. Dan di sini juga seorang Taurus mendapatkan dorongan doa dari seorang anak untuk move on dari masa lalu dan mendapatkan keuangan kehidupan yang lebih bagus di tahun 2021. Dan jika kartu DJK yang kita gabungkan dengan zodiak yang keempat di sini menggambarkan kesempurnaan hal-hal yang bagus akan didapatkan oleh seorang Taurus dalam tiga kategori, yang pertama move on dari masa lalu, mendapatkan kaya pekerjaan yang sangat bagus serta hasil mendapatkan hubungan asmara dan keturunan di tahun 2021, yang tidak lain dan tidak bukan di sini adalah dorongan motivasi, ataupun yang disimbolkan dengan page of one. Dan disini bisa kita simpulkan bahwasanya 4 Zodiak yang akan sukses di tahun 2021 adalah Seseorang yang berzodiak Leo, selanjutnya seseorang yang berzodiak Gemini, selanjutnya seseorang yang berzodiak Cancer, dan selanjutnya adalah seseorang yang berzodiak Taurus. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang 4 Zodiak yang akan sukses di tahun 2021. Semoga bermanfaat. Ingat like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya.